Euro USD bullish apakah akan melanjut bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga Euro USD sedang tertahan di sekitar area resistan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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.04146 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.03930. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212